Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku tercinta. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk berburu ikan hias lagi. Sekarang saya sedang berada di salah satu pedesaan dan spot kita kali ini kita bakalan mencari ikan hias di sekitaran mata air pedesaan. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Katanya sih di sini tuh banyak sekali ikan hiasnya. Jadi penasaran kira-kira ada ikan hias apa aja sih di sini tuh? Maka dengan begitu kita bakalan mencarinya sekarang juga. Let's go. Nah, di sinilah spot pertama kita, teman-teman. Ternyata benar kata orang. Banyak sekali ikan hiasnya. Satu poin pertama kita telah mendapatkannya. Nah, di sini juga saya baru lihat lagi ternyata ada ikan golsom. Dimana ikan ini tuh sangat mirip dengan ikan lohan karena memiliki benjolan di kepalanya. Ternyata ekosistem di sini masih benar-benar terjaga karena mungkin daerah sini itu cukup lumayan jauh dari daerah perkotaan. Di sini kita mendapatkan salah satu ikan hias di mana ikan hias ini tuh kalau di daerah saya namanya ikan pedang, tapi ini adalah indukannya atau betinanya. Nah kita mendapatkan lagi ikan yang sama jenis Nah bisa dibedakan ini adalah jantannya Dia memiliki buntut yang memanjang seperti pedang Makanya disebutnya ikan pedang Ternyata di sini tuh banyak sekali jenis ikan pedang teman-teman Dimana ikan pedang ini tuh Nggak kalah cantik dari ikan kias yang lainnya Buset banyak banget teman-teman Auto pelihara di akuarium nih pastinya Kalau di pedesaan itu enak banget ya teman-teman Udah asri, hasil alamnya berlimpah Terus udaranya juga sejuk banget Asli teman-teman cantik banget ikannya. Nah di sini saya mendapatkan ikan cana, ikan predator asli Indonesia. Motifnya cantik banget teman-teman. Coba -teman. tadi dia, coba tadi. <tuk> Ngomong-ngomong, <tangan> siapa nih Ngomong -ngomong yang waktu kecilnya suka bengok. ngebolang? Ayo ngaku, pasti kita semua inget lagi ke masa-masa itu, kan? Seru banget pastinya! <tuk tangan> Wah, mantap! Ih, jaman mantap! Nah, di sini saya menemukan ikan cupang. Jadi, dia itu sangat suka cupang di perairan yang tenang, kayak seperti rawa-rawa. Teman-teman, ini dia ikannya! Wow, cantik sekali, everybody! lumayan lincah ya ikannya coba nah di sini kita mencoba untuk menangkap salah satu ikan hias yaitu namanya ikan zebra karena memiliki motif yang serupa dengan kuda zebra kita langsung saja tangkap eh sedang ngelokin Nah akhirnya ketangkap juga teman-teman Nih kita langsung lihat ya Nah jadi kenapa ikan ini dinamakan ikan zebra Karena memiliki motif yang serupa dengan kuda zebra Kurang lebih seperti itu teman-teman Wow, cantik banget ya ikannya. Ternyata di sini banyak sekali ikannya, seriusan teman-teman. Nah, di sini saya menemukan ikan mujair. Geboy mujair. Ikan di sini tuh sehat-sehat ya karena airnya pun terjaga karena langsung dari mata airnya. Kayak aku dong wow <laughs> oke kawan-kawanku jadi inilah hasil berburu kita kebilang sedikit sih buruan untuk malam hari ini karena di sini hujan udah mulai turun teman-teman. Untuk berburu hari ini kita hanya mendapatkan ikan mujair dan ikan hiasnya itu ada ikan zebra, ada ikan pedang juga yang nantinya kita bakalan masukkan ke akuarium teman-teman. Kita juga mendapatkan keong-keongan yang nantinya kita bakalan pasak Keong ini enak banget teman-teman Tuh squishy-squishy gitu gregory nyoy loh Oke teman-teman, dikarenakan di sini ada timbangan, jadi kita iseng mencoba untuk menimbang hasil buruan kita di malam hari ini. Kurang lebih satu kilo kurang ya, karena di dalamnya terdapat air juga teman-teman. Ya mau gimana lagi teman-teman, dikarenakan hujan, jadi kita memutuskan untuk mengakhiri berburu ikan hias di malam hari ini. Teman-temanku semuanya, mungkin cukup video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur kita semuanya. Salam satu hobi, kawan. Bye.